Jumpa lagi bersama saya Doni dan apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai semuanya kembali dalam keadaan yang baik-baik saja Dan di rumpur rampai kali ini masih kita bahas ya di bagian berikutnya dari website nttprof.go.id Ya namun yang akan kita bahas ya sampai saat ini linknya belum bisa dibuka ya teman-teman Ada beberapa kendala di linknya ini Tadinya kita akan membahas tentang tentang NTT ya Ada sekilas info, lambang, dan juga moto yang ada di sini, namun linknya uh, masih belum bisa kita buka ya teman-teman, masih bermasalah linknya. Tapi tenang ya, hari ini kita akan bahas, kita akan uh, menuju ke salah satu website juga yang menyediakan uh, informasi uh, mengenai Nusa Tenggara Timur, yaitu dimana lagi kalau bukan di Wikipedia. Jadi Anda bisa search saja Wikipedia Nusa Tenggara Timur, di situ akan muncul. Informasi-informasi tentang Nusa Tenggara Timur ya, ya ini uh, mungkin di Wikipedia banyak juga yang bisa sunting, yang bisa edit, tapi tidak ada salahnya ya kalau kita melihat uh, informasi yang sudah diberikan di sini di uh, Wikipedia ini ensiklopedia bebas. Kita akan bahas tentang Nusa Tenggara Timur ya. Uh, di sini ada lengkap juga informasinya, semoga saja. Informasinya bisa akurat ya, kalau belum belum bisa tulis di kolom komentar. Langsung saja kita menuju ke Wikipedia-nya. Oke, kita sudah masuk di situsnya di Wikipedia Nusa Tenggara Timur. Di sini kita bisa melihat banyak hal yang ada. Ada daftar isinya juga, ada arti lambang, bahasa daerah, kemudian pemerintahan, daftar gubernur, dewan perwakilan, demografi, ekonomi, kepulauan pariwisata. Batas wilayah, kemudian ada catatan kaki dan uh, referensinya ya, banyak juga di sini. Dan mungkin hari ini kita akan bahas uh, sampai di uh, di bagian satu ini ya. Mungkin kita akan bahas tentang uh, sampai di sini saja, kayaknya ya, di daftar gubernur. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Nusa Tenggara Timur. Di sini ada penjelasannya. Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT ini adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara Timur Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten atau kota Provinsi ini berada di Sunda Kecil dan di tahun 2020 penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 5.325.566 jiwa dengan kepadatan 111 uh, dengan kepadatan 111 jiwa per kilometer persegi Nah setelah pemekaran Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia Yang terletak di bagian Tenggara Indonesia Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau Antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Ende, Pulau Komodo, dan Pulau Palu E dan provinsi ini provinsi ini terdiri kurang lebih 1.200 pulau. Tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Ini di bagian baratnya. Nah itu tadi ya penjelasan tentang Nusa Tenggara Timur. Mungkin banyak yang bertanya-tanya Nusa Tenggara Timur itu berada di mana ya? Oke yang berikutnya kita beralih ke arti lambang dari lambang Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu berbentuk perisai dengan sudut 5 dengan maksud selain melambangkan makna perlindungan rakyat juga melambangkan Pancasila. Yang berikutnya dalam uh, dalam perisai terberkas ya, dalam perisainya itu ada berisi ada bintang, ada komodo, ada padi dan kapas, tombak dan juga pohon beringin. Nah, ini bintang melambangkan keagungan Tuhan yang Maha Esa, komodo satu-satunya reptil bersejarah yang hingga kini masih lestari. Binatang purba ini merupakan reptil raksasa yang oleh dunia dinyatakan dilindungi Karena jenis hewan ini hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur Tepatnya di Pulau Komodo Dan banyak wisatawan juga dari seluruh dunia datang ke pulau ini hanya untuk melihat komodo Dan saya sudah ke sana ya teman-teman Yang berikutnya apa? kapas melambangkan kemakmuran Tombak melambangkan keagungan dan kejayaan Pohon beringin melambangkan persatuan dan kesatuan yang tetap terpelihara dan e, hari terbentuknya provinsi Nusa Tenggara Timur dilukiskan melalui jumlah padi 14 dan tahun 1958 tertela langsung pada sudut bawah lambang nah itu tadi ya arti dari lambang Nusa Tenggara Timur ya Wah ini informasi yang baik ya untuk teman-teman semuanya yang selanjutnya kita akan beralih ke bahasa daerah yang digunakan ya Ya, itu ada di Kabupaten Sikka sendiri terdapat 6 uh, bahasa daerah ya. Adalah bahasa uh, Sarasika Crowe, kemudian Sarasika Muhan atau Sika Muhan, kemudian ada Sara Muhan, ada Sara Luak Kaparaja, kemudian ada Sara Lio Crowe, kemudian ada Sara Tindung Bajo, uh, kemudian ada Sara Tindung Bajo Lau. Kemudian di Kabupaten Manggarai Barat ditemui bahasa Austonesia dan bahasa Dieng yang digunakan oleh etnis Dieng. Kemudian di Kabupaten Flores Timur dijumpai empat bahasa daerah, yaitu bahasa Kedong, Lamaholot, Melayu, dan juga Hawa. Dan yang terakhir di Kabupaten Alor ada 42 bahasa daerah dengan dial dialeknya masing-masing. Wah, Sangat beragam ya, uh, kalau teman-teman ingin melihat lebih jelasnya langsung ke wikipedia -nya ya. <laughs> yang berikutnya kita beralih ke daftar gubernur. Di sini ada daftar gubernur dari yang pertama sampai dengan yang saat ini menjabat. Teman-teman bisa lihat langsung ya. Di sini ada fotonya juga, ada nama gubernur, kemudian tahun uh, menjabat, akhir jabatan, periode, kemudian juga ada wakil gubernurnya ya. Di sini ada uh, banyak uh, dengan informasi yang yang pastinya sudah ada di sini semuanya Dan yang terbaru ada yang saat, Dan yang saat ini adalah Dr. Victor Lieskodat Yang menjabat mulai 5 September 2018 uh, Yang saat ini masih menjabat ya Dengan wakil gubernurnya yaitu Bapak Joseph Naisowi Oke okay, mungkin yang di bagian pertama ini uh, Cukup banyak informasi yang kita dapat ya teman-teman semuanya Ya Ini kalau kita bahas nanti videonya kepanjangan Nanti kita buat ada dua bagian mungkin ya teman-teman Oke okay, uh, mungkin di bagian pertama kita lihat yang itu dulu ya teman-teman Tadi kita melihat juga tentang uh, Nusa Tenggara Timur Kemudian ada arti lambang pada bahasa daerahnya Dan juga daftar gubernur Next di bagian berikutnya uh, Karena videonya supaya jangan terlalu panjang ya teman-teman semuanya Kita akan melihat juga ya hal-hal lainnya yang ada di Wikipedia ini oke, nantikan di bagian berikutnya ya. Saya Doni, bye bye.